Halo semuanya, balik lagi bersama saya, si Bapak dan saya Gemra dan gimana kabar kalian, baik-baik saja saya semuanya semoga kabar kalian, baik-baik saja dan saya semuanya ya nah di konten kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian salah satu yang saya temukan ya easter egg yang saya temukan di Roblox.com driving Indonesia revamp Kali ini, nah yaitu adalah mungkin kalian udah tahu ya kalau udah ngeklip ini pasti udah tahu di thumbnail itu dimana lokasinya. Jadi lokasinya itu sebenarnya deket banget dengan tempat spawn kita yang ada di map Jawa Barat ini. Ya jadi ini deket banget sih sama tempat tempat yang yang ada di Jawa Barat ini ya. Jadi kalau kalian pergi keluar sini, biasanya kan kalian kalau keluar ke kiri ya rata-rata ke, ke ke kiri untuk menuju ke jalan tol. Nah, tetapi kita akan keluar ke kanan karena lokasinya itu ada dini, di teman-teman. Di sini dan di sini ini kan ada bundaran ya, bundaran ada air mancur dan juga ada monumen patung yang tinggi itu. Nah, kita pergi ke bagian belakang sini. Di bagian belakang sini mungkin kalau di sini nggak, nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan freecam atau teman-teman coba jauhin deh uh, kameranya ke sini. Nah, itu bisa kelihatan ya, ada tulisan kita pakai free lah dari lebih jelas nah di sini ada tulisan temen yaitu ini mungkin tulisannya yang buat ini ya 3D model ini jadi ini tulisan ya tulisan iseng ya mungkin ya tulisannya adalah Niko is my best friend Ruben is my best friend ada emoticon senyumnya di kanannya ya jadi ini mungkin salah satu easter egg yang bisa saya temukan saat ini ya ini tahun 2002 tahu ya kan nanti tiba-tiba di tahun 2003 ini tulisannya udah nggak ada ya berarti bukan saya salah saya dong ini ya, karena ini beneran ada tulisannya mungkin teman-teman mau ngebuktiin sendiri ya apakah ini beneran ada tulisan seperti ini ya silahkan kalian coba mainin dan pergi ke sini aja lah kalau kalian nggak percaya gitu kan tapi untuk saat ini ini beneran ada teman-teman tulisannya ini jadi ini bukan buatan saya ya bukan mengadang ada saya ini ya jadi ini mungkin patung ini terinspirasi dari dunia nyata ya nggak tahu sih apakah patung ini beneran ada di dunia nyata teman-teman silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya karena saya sendiri nggak tahu apakah ini patungnya di dunia nyata memang bentuk bentuknya seperti ini atau mungkin ini hanya terinspirasi saja gak ada mirip-miripnya ya nggak tahu lah sepertinya sih kalau iya mungkin terinspirasi ya dari dunia nyata ya jadi begitu aja lah untuk video kali ini untuk video iseng ya ini easter egg yang saya temukan di game Roblox Country Indonesia revamp kali ini Oke sekian untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton jangan lupa tekan, jump, to tekan tombol jempol ke atas dan subscribe ke channel saya ya saya kita bener-bener kalian dan sampai jumpa di video yang berikutnya